Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kawan-kawan semua Di sore hari ini Saya ingin menyapa kawan-kawan semua Dimanapun kawan-kawan berada Dan saya juga mengucapkan Banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua Subscriber-subscriber saya Sampai hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah dan sedikit, saya akan memberikan pertanyaan kepada kawan-kawan semua subscriber subscriber saya, dimanapun kawan berada. Ada tiga pertanyaan dari saya: uh, apabila video ini bermanfaat untuk kalian, subscribe dan bagikan video ini sebanyak mungkin. Apabila video ini tidak bermanfaat untuk kalian, tonton saja. Jangan lupa Uh, pertanyaan pertama untuk kalian Apakah kalian tahu piece. dengan Pulau Liu Satu Apakah kalian tahu dengan, dengan Pulau Liu Dua Dan Apakah kalian pernah ke Pulau Liu Apakah Apakah kalian pernah ke Pulau Liu Dan tiga Wisata-wisata uh, apa yang berpotensi Yang ada di Pulau Liu Asking for... Oke jawab pertanyaan di bawah ini dengan cara komentar, like, komen dan subscribe sebanyak mungkin. Like, komen dan subscribe sebanyak mungkin. Apabila anda beruntung, kita akan bersama-sama berbagi untuk kalian semua. Mungkin itu video dari saya pada sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam youtuber.